Paket kreditnya, untuk paket kreditnya DP47, DP47 juta. Ya, oke, angsuran 3,7. Nah, terjangkau sekali. Ya, tinggal DP-nya aja. ya goyang-goyang. Teman-teman, serius, langsung telepon. langsung telepon aja Asked my name, I panicked So what am I leaving? And your body was so magnetic Before I knew it, we talked and I Think about your cocktail You told me that you been waiting for Somebody like me Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman kembali lagi di channel saya di Derosa Auto Terima kasih teman-teman yang sudah mampir, yang sudah subscribe Saya doakan insya Allah teman-teman semua diberikan kesehatan dijauhkan dari segala musibah dan dipermudah segala urusan. Nah, teman-teman, bagi yang belum subscribe bantu subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informatif buat teman-teman semua. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mereview di Jati Motor, teman-teman. Mobilnya bagus-bagus. Kebanyakan mobil yang SUV dan MPP juga ya ya Om. Nah, saya dengan Om Ian ya ya Om Yan, ya. Salam kenal. Salam kenal. Nah, ini dengan Om Ian, salah satu pengelola di Jati motor 3 ya ya Om. Nah Om Ian, mohon izin ya alamat Jati motor 3 itu dimana ya ini di Jalan Imam Bonjol nomor ya. 186 Ya. Karawaci Om Karawaci ya Om. ya oke nah Om Ian izin lagi nomor teleponnya, mohon disebutkan 085-603-503-439 nah, itu ya teman-teman, nomor telepon pengelolanya yeah. dengan Om Ian. Nah Om Ian sebelum oh, kita oh. mulai review, Om Ian kira-kira ada benefit ke konsumen yang membeli di sini Atau itu seperti tambahan keuntungan ya, untungan silahkan kalau dibeli di Cati Motor kita ada garansi om, garansi satu okay. tahun transmisi dan mesin, garansi transmisi dan mesin. Si, ya. Iya satu tahun. Oke. Okay. Ntar ini masih progres di bulan Agustus akan ada ini om, ntar surprise om ini om. Oke. Okay. Ada nah, apa tuh? Surprise sebentar kalau beli om. Oh Karena gitu. Korea. Oh iya iya iya. Jadi akan ada Hadiah kejutan ya, ya. ya om. Nah, buat teman-teman selain dapat garansi di bulan Agustus ini ada promo. Om Ian mengadakan promo kejutan buat pembeli. Ini ya. undi apa langsung tuh, Om? Langsung, ya, kita, oh. langsung ya. ya. Nah, sepertinya menarik buat teman-teman. Semoga benar-benar hadiahnya bisa ya. apa ya? Bisa bagus ya. ya <laughs> Ayo, Ayo. Iya, iya, iya, iya Oke, kalau gitu kita mulai ya. boleh Om. Yang mana kira-kira Om? Yang, kita ke Fortuner dulu okay. nah teman-teman ini ada Fortuner Fortuner yang uh, GVNT-TRD 2015 gvnt -RD 2015 uh, TRD GD2 ya mesinnya yeah. ya GD2 Gen ke 3 wow. Tiga, ya tahun 2015 ya 2015 TRD Matic ya ya Matic oke okay, warna putih kilometer ini lima puluh delapan, lima puluh delapan Ya, 58, 58 ya. 0, 2015. ya asli nih, om, asli om. service record asli kot, ya. Full set juga om. Ya. O. Waduh. Nah, teman-teman dapat mobil SUV yang benar-benar sangat istimewa loh. Ya. Uh, uh, pajaknya di bulan Februari uh, ya, teman-teman. Ya. Panjang tahun depan. Pelatnya genap Alamat SNK nya daerah Tangerang Kota ya. Iya. Oke, oke warna putih lo teman-teman, warnanya eksklusif banget. Tinggal harganya nih sama Om Ian nih kira-kira harganya. Harganya di angka 335, 300, 335. Ya. Tentunya masih bisa nego dong. Iya, Om. Oh. Nah, tentunya nego. Nah, teman-teman, foto -teman, TRD tahun 2015 325. 335, oh mohon maaf, 335. 335, 335 ya. ya harganya ya bajaknya panjang telernternya sangat rendah full set dan service record. Yeah. Jadi nggak usah khawatir ya. Yeah. Temen -temen. Mm -hmm. Kalau harga bisa langsung nego. Mm -hmm. Ya, yeah. nah, Om ya ada paket kredit juga kira-kira. Ini paket kreditnya ada DP 90, DP 90 juta. Yeah. Angsuran 8 jutaan, 8 jutaan angsurannya. 47 kali, 47 kali. 4 tahun Om um, ya. DP 90, -an 90, -an. 90 -an angsuran 4 itu 7 jutaan 7 jutaan selama 47 bulan. Ya, yeah. nah teman-teman ya untuk DP dan angsuran bisa langsung konfirmasi ke Om Mungkin teman-teman mau nego yeah. atau mau pakai leasing itu. atau pakai syariah bisa ya. Bisa ya. Oh. Nah, Untuk financing syariah juga bisa ya, nggak Bisa Om. Ya? Nah teman-teman oh. gak, gak usah khawatir. Rata-rata untuk leasing syariah bunganya sangat bukan bunga ya, wow. Iya. ya lebih murah dibanding. Pusing konvensional ya teman-teman. Oke okay, kita selanjutnya. Ya om, kita punya ini om Honda CRV. Nah Honda CRV lo teman-teman. 2019. 2019. 2019. Yang 15 om turbo. Oh ya 15 turbo 2019. 15 turbo 2019 ya. Ya om. pajaknya di bulan Maret panjang tahun depan. kuatnya ganjil. Ini daerah mana nih om? Ini. Kasihanya. Karena part nomor pilihan. Iya. Kalau nggak salah. Tangerang Selatan Om, oh. Tangerang Selatan ya. Iya, itu alamat SMK-nya. Iya. Teman-teman ini Tangerang Selatan ya, kurang lebihnya. Yang 1,5 turbo. Tahun 2019. Transmisinya otomatis. Kira-kira kilometernya berapa oh. Kilometernya 40.000-an Om. Oh. 40.000. Ya, sangat rendah sekali ya, ya. ukuran mobil ini. Karena jarang-jarang mobil ini orang senang pakai kebanyakan Iya, uh, hariannya panjang. <laughs> Oke, untuk harganya berapa om? Ini harganya, harganya di angka 460, 460. Ya, masih bisa nego dong, tentunya. masih om. Nah, ya teman-teman, 460 masih bisa dinegoin sama om Bian. Teman-teman uh, serius, datang aja test drive, kopi bareng ya. Iya, ngopi <laughs> bareng bisa rub, betul nah, om Ian untuk paket kreditnya om ini paket kreditnya DP 30 juta om DP 30 juta Ya, yeah, angsuran, oh, angsuran 11 jutaan angsuran 11 jutaan 47 bulan 59 puluh 59 bulan iya yeah. nah, teman-teman DP-nya murah angsurannya tinggal disesuaikan sama iya yeah. antongnya teman-teman mudah-mudahan mobilnya rekomendasi buat teman-teman yeah. untuk SUV yang premium juga ya iya hasilnya uh, premium, uh, uh, oke okay, next kemudian ya. ini ada expander, nah expander ultimate, War. ultimate, ultimate. yang paling tinggi 2019, ya. 2019, 2019 ini daerah ini lupa apa Serang, ini Citra Om, Citra, ya, ya. Tangerang Kabupaten ya, Kabupaten ya, platnya ganjil Katang. Pajaknya Maret juga ya teman-teman masih sangat panjang loh teman-teman. Warna hitam itu Ultimate Metik ya betul Nah kilometernya berapa? Kilometernya 25 ribu. 25 ribu. Nah sangat jauh rendah banget. Berarti sekitar berapa ya per tahun ya ini? Bisa Berarti... sampai sepuluh ribuan ya. Iya. Worth it banget lah teman-teman kondisinya bagus ban-bannya aja saya lihat masih bawaan dari bawaan semua pemakaian dua dan masih sangat tebal karena kilometernya yang sudah ditepu baru dua puluh lima ribu Nah untuk harganya kira-kira untuk harganya di angka dua tiga lima dua ya dua juta masih bisa nego dong. Masih nah, Pokoknya kesini aja. Langsung nego sama Omian loh teman-teman ya. Nah, jadi tersebut Wah, lo usah berpikir, kok mahal Iya nah, memang sekarang harga kondisi mobil benar-benar nah. terpacu banget ya Si Iyaw Signifikan loh, kenaikannya Makanya kalau dibilang mahal ya, kita juga ya iya, iya, iya, iya, iya, iya, karena pasaran di luar jauh lebih mahal loh teman-teman nah. Kita memberikan informasi yang informatif kepada teman-teman Mudah-mudahan Informasi ini bisa rekomendasi ya. Iya, ya. betul. Nah, teman-teman Om Yan mohon izin paket kreditnya. Ini paket kreditnya DP 57 juta, 57 juta. Angsuran 5 juta, angsuran 5 juta 49 9 bulan nah, ya. ya. Harga 2 235 235, harga 235, angsuran eh DP-nya 30, 30 tiga ya. puluh tujuh, lima puluh tujuh, dp-nya lima puluh tujuh, dp-nya lima puluh tujuh, ansurannya lima juta. jutaan selama lima tahun ya teman-teman. Ya, teman-teman tinggal nego aja deh sama Om Ia. Ya, om <laughs> om Ia nih, bisanya angsuran segini, dp berapa kan? Iya, gitu ya, Om Ia. Iya. Bisa sering sharing, -sharing nah, dulu, bisa sering.onsultasilah so paling tidak ya. ya. Tapi kopi-kopi bicarung dulu. Nggak apa betul. Pokoknya mobilnya benar-benar bagus yang kita tawarkan ya teman-teman, tinggal harga aja ya teman-teman. Ya. Tapi kok menurut saya untuk Expander Ultimate ini jarang-jarang ya dia, sorong soru Bro. Apalagi pajaknya panjang, ya, -pajak ternyata sangat rendah. Ya. Oke Om, kita ngecek lain juga. Gitu. Oke, okay, ini istimewa Om. Nah, oh, ya, ya, ya, ya. ini, kita ini pura... ada yaris nih, yaris, nah. yaris acres. Yaaris Hackers. Wow. Jarang-jarang loh. 2017. 2017 ya. Uh. Kilometernya mau tahu om? Iya. Kilometernya baru 2.500. Wow. Servis record Belum pernah dibawa dong berarti. Iya, Paling bawa ke bengkel. Udah boleh dicekum ya. gitu ya Servis ya om ya. Servis record om. Nah tahun 2017. 17 cuma 2.500. 500 ya. Subhanallah ini mobil bener-bener mungkin sultan kayaknya ya. yang punya ya jadi jarang-jarang pakai ya punya. banyak nah teman-teman pajaknya di bulan 10 ya, ya. pajaknya di bulan 10 kerat ganjil daerah Tangerang kota juga kota. warna hitam tipe Hackers, matic ya matic nah, untuk harganya kira-kira ini harganya di angka 225 225 ya. masih worth it buat ukuran harga segitu ya ya mobil ya, kayak ya. baru Om ini mah bener-bener mobilnya masih sangat original iya, kan? yang, yang ini, semua, ya Om camin original semua depan masih bawaan betul-betul betul, nggak ada yang janggang ini ya Om ini pakai benar-benar benar-benar nah untuk oh, paket kreditnya kira-kira Om Untuk paket kreditnya DP71 DP 71, angsuran 4 juta 300, angsuran 59 kali. 69. Nah, teman-teman, DP-nya tinggal nego aja nih, Bang ya. Dian nih. Kalau ya. udah ketemu tuh. Alasannya udah udah seneng lah buat ya. mobil Toyota Siker lah Karena ya, memang segmennya beda ya. Iya, oh, gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini mobil bener-bener bagus loh. Saya udah lihat banget secara vis visual, fisiknya maupun mesinnya dan kondisi unitnya pun benar-benar segar, segar, segar, banget banget. <tuh> <tuh> Rekomendasi ya buat teman-teman. Okay, ya. kita next lagi. Ini ada Fortuner. Fortuner PRZ, PRZ. Nah. 2017. Waduh 2017. plat ganjil daerah Jakarta daerah Selatan. Pajaknya di bulan April. Warna hitam. Warna hitam. Nah ini yang PRZ kilometernya berapa? Ini hmm. kilometer lumayan om. Ini om kilometernya di angka seratus sepuluhan om seratus sepuluhan ya Iya. nah atas nama, PT, 2017. 2017. atas nama PT om dua ribu dua ribu tujuh belas dua ribu tujuh belas atas nama PT ajaknya april platnya ganjil daerah ya. Dekat Selatan atas nah. nama PT berarti ya, ya om berarti yang pakai mungkin petinggi-petinggi ya petinggi-petinggi ya. perusahaan yes, tapi yes. bukan rental ya bukan om rental om oh. ada rentalnya Gulset juga tersedia ya. Yeah. nah teman-teman gak usah khawatir, service record mobilnya perawatan. Iya. Yeah. Karena mobil ginian mobil mobil orang pakai yeah. buat senang bukan buat pajangan doang. <laughs> nah ini kira-kira harganya berapa? Ini harga diangkat 395. 395. ya yeah. nah, Masih murah loh. Di luaran masukan ratusan loh. Iya. Yeah. Yeah. Nah, wajar ya worth it loh teman-teman. Tapi, so secara overall unit masih sangat bagus dan sangat terawat. Kan, baru om, semua, lepas, lepas. Ya. Pelepasan haknya ada ya. Ada hmm. semua yang nah, nah, kan, gabung. Untuk curah-curah pun dijamin di sini dokumen-dokumen perusahaannya. Lupakan. tersedia. Jadi, nggak usah, teman-teman gak usah risau, gak usah khawatir untuk memiliki mobil XPT tentunya. Iya. Dijati motor dengan Lian Nah untuk harga sudah disebutkan paket kreditnya kira-kira paket kreditnya DP 40 juta. DP 40 juta. Iya. Wow, sangat worth it dan terjangkau. DP-nya ya. 40 juta. 40 juta. 40 juta. 40 juta. Angsurannya 9,5. 9,5 ya teman-teman ya. Ngomong aja langsung nego ya, dikit 40 juta Pulang PR saja toh. juta bawa pulang. Ya teman-teman ya. Pokoknya di sini mobilnya bagus-bagus. DP-nya masih bisa runding. Iya. Oh. Oke, okay, next lagi. Innova, Ini, ribbon. Innova, yes. Diesel. Diesel. Wow. Jarang-jarang loh teman-teman. Innova diesel. Ini yang tipe, tipe V. Tipe V. Innova diesel, tipe V. Tipe v. Ribbon v. ya teman-teman. Platnya -teman yeah. ganjil. Yeah. Dan pajaknya panjang tahun panjang. depan ya. Om. Bulan Juli loh teman-teman. Daerah Tangerang, kalau Tangerang, kok Kabupaten, apa? Kabupaten, oh. Kabupaten ya, hmm. nah, Kabupaten, metik. Metik, nah, pokoknya di tempat lain enggak ada di sini, ada loh, teman-teman, Innova, V, Diesel warna hitam, hitam. atas nama nah. pribadi, pribadi, <tik> pribadi. Ketanya, oh, pribadi, kilometernya berapa, Om, Yan, kilometernya 54 puluh empat, kilometernya lima puluh ya, tahun 2000 18 belas delapan wow masih sangat mobil diesel loh iya kan biasa mobil diesel dibuat ini om benar benar benar benar tapi masih bagus loh teman teman secara overall kondisi pun bener bener merekomendasi buat teman teman atas sama perorangan buatnya ganjil bodinya iya. bagus mulus ban ben tebel ya ban tebel semua kilometernya masih worth it lah tinggal harga Harganya diangkat 365, 365. Iya, nego ya, nego oh. Itu dia, teman-teman. <tuh> di tempat lain, jarang-jarang ada yang jual Ginopa di V Diesel bertransmisi otomatis tahun 2018. Karena apa? Unitnya langka. Iya. Banyak orang suka. Ada langsung di -sumber. Tapi di sini mumpung masih ada. Teman-teman langsung telepon sama Om Yan yang nomornya tadi disebutkan. Iya. Nah, nah paket kreditnya Om Yan. Untuk DP 40 juta, Om. DP 40 juta. Angsuran 9,1. Angsuran 9,1. 59 nah. kali. 59 kali. 5, 5 tahun ya, teman-teman, ya. 5 tahun. Masih worth it DP 40 juta, angsuran 9 jutaan. Wajar. Oh. Karena dapat mobil ya. yang premium. Iya, premium. Karena ini masuk mobil premium loh di sini ya, teman-teman kalau mobil seni Avanza saya beda ]左ai. makanya dibilang jangan bilang ini harga mahal karena segmennya beda loh teman-teman ya <talan> tapi buat informasi tolak kukur saya rasa sih secara kondisi secara harga masih sangat worth it ya teman-teman oke okay. ada lagi oke okay. di belakang om ada satu lagi Nah, ini ada Toyota Sienta. Sienta tipe V, tipe V 2017. 2017, Matic manual. Om Nah, metik ya teman-teman. Sienta tipe V matik 2017 warnanya genderang merah. Iya. Yeah. Warna yang banyak diminati loh rata-rata untuk warna ini. Merah, hitam, putih, orange. Orange, betul. Tipe V jarang-jarang. Kebanyakan G okay. e, e. nah, yang jarang tuh V sama Q ya. Iya oh. Nah ini kilometernya berapa? Kilometernya enam puluh ribuan om. Enam puluh ribuan. Iya. Dua ribu Wow masih sangat tinggi. Record. record. full ya. set juga dong set, oh. Nah itu teman-teman ya mobilnya bagus, ban-bannya pun masih sangat tebal. Bannya baru ya teman-teman, masih sangat tebal loh iya pelet-pelet -pel ini masih bagus body bodinya masih garing masih masih kaleng loh body bodinya kaleng wow. e -e. kayaknya masih full orisinil nih iya om oh. apa ada beberapa bagian yang udah pernah paling bagian bumper om pamper aja ya pacar om kalau Bajar. pamper betul-betul-betul nah rata-rata betul, betul, betul. nah, mobil di sini masih orsinilan oh, ya orsinil bagus secara mesin maupun dari secara bodi Ya. Yeah. nah Harganya berapa, Om? Ini harga di angka 170. 170 ya. 2017 tipe V lo, tipe V. Nomor 2 tertinggi iya tipenya. Oh. 170 masih Ini. bisa nego. Masih bisa, Teman-teman nah, tuh kalau mau datang, eh kalau berminat langsung datang, telepon dulu tentunya ya. ya. Nah, untuk paket kreditnya untuk paket kritiknya DP 47 DP 47 juta. ya oke, angsuran 3,7 Nah, terjangkau sekali ya. Tinggal DP-nya aja, ya yang goyang Teman-teman, serius langsung telepon, langsung ya. telepon aja. om DP 37 puluh tujuh, angsuran tiga koma tujuh. DP berapa? DP 47 DP 47 ya. DP 47 angsuran 3,7. ya Nah, ya teman-teman ya. Rekomendasi harganya untuk paket kreditnya teman-teman serius datang ke sini test drive nego langsung. Nego langsung. Uh... Om. Oke, Om yan ada yang mau diomongin oh, lagi? Kira-kira. Ini, Om, sama kalau mau lihat apa stok-stok mobil kita bisa lihat di YouTube kita, Om. Oh iya. Kita punya YouTube juga punya YouTube juga ya. ya namanya jati motor official nah. jangan lupa subscribe ya teman-teman betul-betul -teman. betul-betul nah teman-teman betul, betul, betul. nah, di showroom ini pengelolanya dengan Omian ada juga channel YouTube nya namanya jati, jati motor, motor official teman-teman bisa pantengin channel tersebut ya jangan lupa like dan subscribe ya uh, uh. ya apalagi ada lagi bagi udah ya? ya nah berikutnya teman-teman yang tadi telah kami uraikan, semoga bisa menjadi bahan rekomendasi pertimbangan teman-teman dan tolak ukur untuk membeli kendaraan. Teman-teman ya. serius bisa langsung merapat ke Jati Motor 3 dengan Om Iyan. Siapa? Nomor telepon Om Iyan pun standby 24 jam. 24 jam. Nah. Berkayak ikan ngerti? Iya Oke, Om Iyan. Uh, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata dari Siap, dari Tidak kita, apa. dari kami pribadi. Mohon maaf adanya, saya tutup. Wabillahi Taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Terima kasih sudah menonton.